Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan JK Jawa Channel Channel yang membahas seputar Motivasi, Tutorial Edukasi dan Hiburan Kali ini kita akan Membahas Tutorial root Unlock STP B860H V5 Dan Downgrade Mana kali ini STP yang kita punya adalah STP Android 10 uh, maka akan kita downgrade ke Android 9 untuk itu bagaimana cara downgrade nya bagaimana cara root unlocknya, kita ikuti videonya step by step yang pertama ini tampilan STB B860HV5 yang belum di root unlock. Kita ke pengaturan, kemudian kita masuk ke preferensi perangkat. Kita klik tentang, kita lihat di sini modelnya B860HV5 versi 10. 5 April 2021 ini udah Android yang 10 kan kita downgrade ke Android 9 caranya yang pertama kita nyalakan ulang dulu atau kita kembalikan ke setelan pabrik kita tunggu beberapa saat kita nyalakan ulang pakai stb akan memulai dari awal lagi kita tunggu kalau udah tampilan seperti ini ini berarti stb ini siap kita Root unlock dan downgrade, langkah selanjutnya ini harus kita short Oke, okay, teman-teman, untuk proses short pinnya agar bisa kita downgrade, STB kita bongkar kemudian kita membutuhkan alat-alat tambahan lainnya yaitu kabel mail-to-mail mail, serta USB TTL Oke teman-teman setelah STP B860H V5 kita bongkar terus kita balik maka bahan-bahan yang kita perlukan selanjutnya buat downgrade adalah usb ttl, kabel male to male, kabel adaptor, serta micro sd kelas 10 yang sudah terisi bootloader v 5 untuk pemasangan kabel usb ttl nya di stb itu urutannya kita mulai dari besi yang paling tengah ya dekat besi itu yang pertama ada Gn terus Tx baru Re dan nah, lubang yang paling ujung di dekat colokan adaptor kita kosongin. langkah selanjutnya kita masukkan kabel kita masukkan USB TTL nya ke laptop atau PC kemudian kita buka putih nah kebetulan di saya ini adanya kebocahnya di kom sepuluh mungkin di laptop temen-temen berbeda dengan di laptop saya kemudian di sini kita ketikkan sebelas lima dua terus kita open nah sembari kita colokan kabel powernya sembari kita shopping tempat shopping yang sudah saya tunjukkan tadi post timingnya buat shopping harus tepat antara colok adaptor dengan Oke, sampai adusan G12 A B1 pagar itu kita coba ketik update oke okay. kita masukkan kabel mel tunelnya ke PC terus kita enter setelah itu kita flash pakai panda soft game ini buat merusak putudernya ya kita ketik 4 flash enter ketik y enter oke kita ketik satu flash system oke okay, kalau sudah tim bagusan seperti itu kita ketik bebas saja kita ketik enter aja oke okay, ini udah selesai kemudian kita cabut USB mail to -mail kita cabut adaptornya kita cabut USB ttl nya dan kita pasang lagi seperti langkah awal tadi tapi sebelum itu kita masukkan dulu USB eh, micro SD kelas sepuluhnya ke STB Oke, kemudian kita masukkan USB ttl nya sama seperti tadi Kita klik putihnya Oke okay, Open Terus kita Shot <tuh> lagi Sampai ketemu B12 A B1 pagar itu liit bisa ini white for by ready con is kosong ini ini belum bisa jadi harus kita ulangi lagi dari awal kita cabut dulu semuanya lagi adaptor USB mel to mail. USB jtl kita pasang lagi pin lagi jangan lupa klik putih open masuk nah, lagi. sampai ketemu 2012 timingnya harus tepat kali-kali sampai ketemu nah ini sudah ketemu langsung p12a v 1 pagar kita ketik update lagi kita masukkan USB baru tumbalnya. kita klik enter apakah bisa oke yang tulisan seperti tadi white core is kosong itu tengah sudah enggak ada ya berarti ini sudah bisa kita download lewat USB burning tool Oke kita buka USB burning toolnya dan kita pakai yang B860 HP 5 ori 5 Februari Oke, okay. klik. kita klik buka kita tunggu di era flash ini centang jangan lupa di era speed loader ini kita hilangkan centangnya langsung kita klik start kita tunggu sampai 100% entar setelah kita download dari Android 10 ke Android 9 kita coba buka lagi di tampilan TV nya kita buka karena kalau tanpa kita coba di tampilan TV nya setelah download ini kita langsung Flash pakai firmware yang kita punya walaupun berhasil 100% tapi setelah selesai ntar tampilan di tv-nya akan error setelah 100% burning sukses kita stop Oke okay. Kita cabut kabel adaptornya Kita cabut semuanya kabel USB male, USB to TTL-nya kemudian kita coba nyalakan di TV dahulu Teman-teman, telah tadi sudah kita downgrade ke versi ori di bulan Februari. Sekarang kita coba buka. Sudah bilang sebelumnya, tanpa kita buka seperti ini, terus langsung kita flash pakai firmware uh, pilihan kita, itu hasilnya akan error. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, ini di remote tinggal kita tekan yang ada gambar rumahnya. bila itu ke pengaturan saya prevensi perangkatnya tentang nah sini sudah turun ke versi 9 e-15 Desember 2000 e-5 eh, Desember 2019 kalau sudah seperti ini tinggal kita flash lagi pakai firmware yang kita punya oke okay, teman-teman setelah kita tadi udah coba buka waktu kita downgrade ke firmware bulan Februari habis itu kita harus shortpin lagi angkanya seperti yang di awal lagi dan pada saat shortpin itu memang agak susah ya karena timingnya harus tepat kalau udah kita hotpin ketemu G12a B1 pager kita ketik lagi update Nah kalau sudah seperti ini nah ini tinggal kita masukkan kabel USB mail-to-mailnya Oke langkah selanjutnya kita flash pakai timber ROG Gen4 ROG Gen4 CMDBAT kita klik dua kali terus di sini ada keterangannya flash ROG v 5 kita klik dua kali. Kita ikuti langkah-langkahnya, kita pakai tombol enter aja di laptop. Nah, sampai di sini statusnya sukses, baru kita enter lagi. Nah, sukses lagi, kita enter nah, sukses. Pokoknya di sini harus keterangannya sukses kalau nggak sukses itu Kalaupun kita flash hasilnya akan error atau tidak tampil di layar televisi kita Nah terus Sini pokoknya keterangan harus sukses semua Tidak boleh ada yang gagal ini paling memakan waktu 5 sampai 10 menit ya. oke okay, teman-teman kalau sudah tampilannya di akhirnya seperti ini nah ini sebentar lagi flashnya selesai tinggal kita tunggu sampai 100% nah, kalau udah timbul seperti ini tinggal kita enter terus kita enter lagi kita keluarkan semua, kita cabut adaptornya, kita cabut kabel mel to melnya, tercabut semuanya. Setelah tadi kita flash pakai firmware Eurogen Gen 4, maka setelah kita nyalakan di TV, tampilannya tampilan awalnya seperti ini kita ke pengaturan dulu kita connecting jaringan internet kita kita masukin akun kita karena dengan kita masukin akun kita maka kita bisa melakukan pembaruan di playstore kita bisa mirroring HP kita juga bisa pakai remote voice karena tanpa masukin akun kita tidak bisa mirroring HP tidak bisa remote voice dan juga tidak bisa melakukan pembaruan di Playstore kita lihat aplikasi yang ada di dalamnya ini sudah sangat lengkap ada apk pur toy Chrome dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasinya ini ada Disney, ada duta film, duta film ini adalah film-film yang terbaru, ini tampilannya, duta film ini tidak support remote, tapi dia make uh, mouse atau keyboard atau mini keyboard. Disini ada juga Go Live TV dimana ini adalah ada, adalah aplikasi gratis nah di sini ada lengkap juga ada TV lokal <coughs> lokal luar ada live sport live streaming Indonesia Korea dan segala macam ada ada banyak tinggal ntar teman-teman buka sendiri sama juga gratisu juga, sama dia ada lokal luar, sport, komplit seperti ini. ini adalah alternatif alternatif aplikasi gratisan. ini ada live football. ini bisa di sini bisa kita lihat ini ada keterangannya disini ada link download versi terbarunya kita klik ok oke ini tampilan awalnya ada Indonesia ada banyak di sini tinggal kita coba buka satu persatu Ini ada juga HBO ada juga Apple e Ini tampilan terbarunya Ini ini juga aplikasi yang berbayar Ini ada juga Netflix adalah tampilan depannya karena saya belum berlangganan ini ada smart YouTube ini kalau tidak terbuka seperti ini maka kita larinya ke pengaturan terus tentang di sini kita pasang pembaruan kita klik install kita klik selesai kita coba buka lagi ini tampilan setelah kita perbarui jangan lupa di pengaturan tentang ini pembaruan otomatisnya di saja kita lari ke di sini ada TV Max ini aplikasi yang pakai playlist di sini juga ada lengkap tinggal teman-teman bukain aja satu per satu ada 128 channel komplit di sini all channel lokal news movie sport dan segala macam aplikasi video juga ada tinggal teman-teman berlangganan maka akan buka semuanya ini aplikasi VTV aplikasi berbasis kode. adalah aplikasi live live ini aplikasinya Coba kita buka live TV Oke di sini komplit juga. Oke di sini ada YouTube juga. YouTube setelah kita perbarui di Play Store. Kita lihat tampilannya. Tampilannya ini jadi apa ya bahasanya? Jadi kita nggak ngerti ya. Nah, solusinya adalah kita klik setting klik aplikasi YouTube kita install pembaruan Oke kita coba buka lagi YouTube YouTube sudah kembali normal kemudian setelah kita lihat aplikasi di dalamnya saatnya kita setting tampilan di depannya ini itu dengan cara sesuaikan channel di sini tampilannya kita mau seperti apa di depannya tinggal kita checklist saja video mat oke yuk itu maka tampilannya akan berubah tambah uh, rame kemudian untuk tampilan di sini bisa kita juga sesuaikan dengan Nebula Manager kita klik aplikasi yang mau kita tampilkan di depan setelah kita setting nebula manager kita sesuaikan channel nebula kita checklist inilah tampilan tadi yang kita setting di nebula manager tampilannya seperti yang kita inginkan ini aplikasi yang tampil di Wah. kira hasilnya seperti ini ini STB B860 V5 yang sudah di root unlock siap kita pergunakan ada beberapa pengaturan lagi yang bisa kita aplikasikan di STB di 860 HP 5 yang sudah root unlock antara lain yaitu pada saat kita mau mirroring HP setelah aplikasi Playstore kita perbarui maka selanjutnya kita klik setting kita klik aplikasi kita lihat semua aplikasi, kita cari di sini. Ini, Chromecast built-in, kita klik, kita uninstall pembaruan, klik OK. selesai baru kita bisa mirroring HP Android kita ke layar STB dengan cara kita ke Google Play Store yang ada di HP kita download Google Home terus ikuti langkah-langkahnya kemudian untuk tampilan untuk memperbesar atau memperkecil layar di TV pun kita bisa lewat setting kita klik prevensi perangkat scroll ke bawah terus di sini ada klik layar nah di sini ada resolusi layar mau ke otomatis atau yang mode tampilan sinar juga ruang warna dan pengaturan warna dalam bisa juga kita ke perbesar atau perkecil layar lewat sini kemudian satu lagi pada saat kita mempergunakan remote orinya yang tadinya awal-awal itu remote berjalan normal Masa pakai baterainya juga normal, terus tiba-tiba baterai kita menjadi boros ataupun remote itu enggak connect. Maka, salah satu solusinya kita bisa klik di setting, kita klik di sini. remote dan aksesoris. Nah, di sini kan ada tulisan CTE RCR 11 remote. ini kalau di sini ada tulisannya lebih dari satu, entah itu dua, entah itu tiga ataupun empat, itu kita harus hapus dan kita sisakan satu doang. karena kalau lebih dari satu itu efeknya baterai akan lebih boros dari pemakaian normal dan juga remote menjadi tidak konek informasi penting ini aplikasi-aplikasi seperti Google Gratis UTV Live Football SPO TV, itu juga aplikasi-aplikasi yang bisa dipasang di STP ataupun kita pasang di HP Android kita jadi aplikasi ini tidak tidak cuma bisa dipasang dan Nyalakan di STB tetapi aplikasi ini juga bisa dipasang di HP cara download sama ya yaitu kita download di Chrome Oke jika tadi kita sudah downgrade dari OS 10 ke OS 9 sudah berhasil unlock-nya. Terus kita ke pengaturan tampilannya. Terus ke pengaturan aplikasi aplikasi yang ingin kita tampilkan di depan. Terus pengaturan pengaturan mirroring HP remote. Pengaturan besar-besar perkecil layar dan tampilan layar ini saatnya kita review sebagian aplikasi yang ada di STB b 860 hp 5 yang sudah kita root unlock ini salah satunya aplikasi-aplikasi ini yang uh, sudah saya coba dan saya rekomendasikan kepada teman-teman yang punya STB root unlock Hai ini ada live TV. Gulep TV ini ada channel lokal, channel luar, channel sport, movies. Pokoknya banyak, tinggal ntar temen-temen dicoba aja Apakah banyak aplikasi yang terbuka atau aplikasi yang ketutup tapi dari sekian banyak aplikasi ini pasti ada salah satu aplikasi yang tidak terbuka untuk link downloadnya ntar saya sertakan di deskripsi ini link downloadnya ntar di downloadnya di Chrome kemudian ada gratis TV ini juga sama ada TV lokal TV luar ada spot ada TV dunia pokoknya isinya ini komplit biar tidak lama makanya tidak saya buka satu persatu sekedar contoh saja kemudian ini ada live football untuk informasi saja ini aplikasi-aplikasi gratis ya ini untuk live football ini kalau yang masih menggunakan block ini ini tidak bisa kebuka ini khusus untuk spot ya Ini ada Indonesia Ada Liga Inggris dan Liga-Liga Dunia ada di sini Nah, ini di dalamnya masih ada aplikasi-aplikasi lagi, tinggal dicoba mana dari sekian banyak aplikasi ini yang terbuka. Terus di sini ada SPO TV. Ini yang saya rekomendasikan untuk yang suka bola. Ya. sama ini ada di sini ada liga Indonesia, live football, ada liga Inggris, ada TV Indonesia, TV Sport, movies. ini kita coba buka di liga Inggris. Nah, ini live streaming pertandingan Sabtu dan Minggu. jadi ntar malam ini jam setengah delapan. Pada saat tinggal di sini. Ada kualitasnya, apakah mau yang kualitas SD? Apakah kualitas di HD? Coba kita di HD. Mohon di sini, ada banyak aplikasi pemutarnya, tinggal kita coba mana yang. ini biasanya kalau belum jamnya dia belum kebuka <tuh> kemudian ada di sini juga di Liga Indonesia. ini Indonesia ada jadwalnya jam berapanya agar kita nyalakan pas yang pertandingan Saya coba di. kita harus masukin akun email kita biar passwordnya berfungsi. sekarang kita coba buka TV Mac. ini ada lokal. coba gambarnya. ini jernih coba coba ct jadi kalau lama seperti ini ini biasanya tidak kebuka kita coba di tv di tv ini kebuka oke mungkin itu yang lokal kita coba di movies kita coba kok oh. kok oh, tidak terbuka kita coba ini kok oh, family family sum, sama nggak kebuka juga kita coba ini hbo Ini yang ABU uh, family ini yang berbahasa Indonesia ini ya. Kita coba ABU hit, buka juga ABU signature, ini juga buka sama ada subtitlenya. film-film uh, Korea ada subtitle juga warner TV Oke okay, sekarang kita coba di spotnya di spotnya coba kita lihat saya spot ini kebuka, dan spotnya sport tidak kebuka. Coba bensin dua, hai, dan sport dua buka. Kita coba soccer channel. Ini kebuka, oke. Kita coba di lifestyle juga ada, entertain ada, knowledge ini ada, kita coba kalau saja ini kebuka. Discovery. Kebuka juga. Ini ada subtitlenya juga. Tampilannya juga jernih. Animal Planet. Kebuka juga. National Geographic oke ini juga kebuka nah ini sam ya. Sebaiknya tidak mau berubah. Oke di next, disini next lagi. Di sini akan kelihatan berapa channel yang kita dapat. Di sini ada 128 channel. Berarti kalau udah seperti ini sudah sukses. Nyalah klik TV playlist, ya kan? Kita next. Paste ke paste file URL, klik kita down, nah, maka akan terbuka seperti ini. Sekarang kita ke satu lagi aplikasi yang saya rekomendasikan, ini aplikasi berbasis kode. tinggal Japri ke wa pengelola ptt-nya, tinggal teman-teman beli kodenya, maka akan dikasih serangkaian angka-angka yang kode kodenya kode angka, jadi satu kode itu satu device. Apabila stb yang sudah unlock ini teman-teman jalan pabrik atau nyalakan ulang dan aplikasi VTV nya hilang terus temen-temen download lagi maka kode itu tidak akan bisa dipakai jadi harus ada kode baru jadi satu playlist satu device satu kode ini di siaran Indonesia ini ada banyak kita coba caranya ini kalau kita klik Awal memang tidak jernih, tapi lama-lama dia akan jernih. Oke, nctd sudah, Kita coba lokal lagi mana? Mnc, tak nah, yang bagus semua. sama ya kita versi yang tadi sudah saya uh, review itu ada hampir sama isinya lokal luar mobile sport penolet dan segala macam ini berubah HP juga sama apa di TV ini kebuka kalau kebuka tampilan seperti apa ini sudah terbuka ini HP ambil lain juga jar Oke, kita coba view. Audio family. Ini juga jar Banyak di sini, ada banyak, ada ABO juga ada ini aplikasi basis kode. Ini aplikasi live ya, jadi eh, banyak yang kebuka. vn minte korea oke okay, ini juga terbuka gambarnya juga jernih okay, ini kita coba penoleh Nasional geografi sama ini di Singapura, buka ada subtitlenya juga, jadi menggunakan kita dalam mengikuti tontonannya. Nasional geografi juga sama ini. So, ada tampilannya juga, ada subtitlenya. Ini kita coba Discovery Channel, sama terbuka juga, tampilannya bagus, jernih, ada subtitlenya. Ini ada agak tv Coba kita buka, sama kebuka ada substitannya. Gambar juga jernih. Oke, kita coba spotnya. Ini spot TV, spot TV juga kebuka. Banyak di sini, tinggal teman-teman Untuk teman-teman yang tidak mau ribet, artinya tidak mau beli aplikasi, eh, tidak mau beli kode aplikasi PTV-nya, teman-teman bisa jabri saya, ntar saya bagi kodenya syaratnya gampang tinggal like nyalakan loncengnya subscribe demikian tutorial root unlock downgrade STP b 860 hp 5 dari OS10 ke OS9 pengaturan-pengaturan tampilannya review aplikasi-aplikasinya mudah-mudahan tutorial video ini membantu teman-teman semua Terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh